support channel ini dengan like dan menekan tombol subscribe selamat datang kembali di media informasi Zain media informasi ilmiah semua orang mungkin sudah mengetahui profesi dokter gigi walaupun tidak semua dari kita berani untuk ke dokter gigi Terlepas dari alasan dan kenapa kita takut ke dokter gigi, ternyata banyak dari kita yang masih menganggap bahwa dokter gigi adalah dokter umum yang mengambil spesialis bagian gigi. Tetapi kenyataannya bukan seperti itu. Perlu diketahui bahwa sistem kedokteran di Indonesia menerapkan jenjang spesialis atau tingkat lanjutan dari pendidikan dokter umum. Jadi setelah seseorang menjadi dokter umum, dia dapat sekolah kembali untuk menjadi dokter spesialis. Dan saat ini macam-macam spesialis untuk kedokteran umum sudah beraneka ragam, seperti spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis mata, spesialis kedokteran penerbangan juga ada. Tidak berhenti di situ, ketika seorang dokter spesialis ingin ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, mereka bisa sekolah kembali untuk menjadi dokter subspesialis, yaitu tingkat lanjutan dari jenjang dokter spesialis. Beraneka macam tingkatan serta jenis spesialisasi dari dokter inilah yang mungkin membuat sebagian dari kita bingung. Dan mungkin kita juga berpikir bahwa spesialis didasarkan dari anggota bagian tubuh manusia, seperti dokter spesialis mata, spesialis telinga hidung tenggorokan, dan lain-lain. Sehingga membuat kita berpikir bahwa dokter gigi juga adalah dokter spesialis karena hanya fokus kepada salah satu bagian tubuh, yaitu gigi. Sebenarnya dokter gigi bukan dokter spesialis melainkan satu tingkatan yang sama dengan dokter umum. Jadi dokter gigi juga merupakan jenjang kedokteran dasar sama halnya dengan dokter umum. Dokter gigi juga memiliki jenjang spesialisnya sendiri. Seperti dokter gigi spesialis bedah mulut dan maxilofasial, dokter gigi spesialis gigi anak, dokter gigi spesialis ortodonti, dan sebagainya. Tetapi saat video ini dibuat belum ada jenjang subspesialis untuk dokter gigi. Lalu mungkin kita jadi bertanya, mengapa kedokteran gigi harus dipisahkan berdiri sendiri dari kedokteran umum? Dikutip dari Dental.id Dahulu James Goodman, seorang editor dari Journal of the History of Dentistry, menyatakan bahwa pemisahan ini diawali dari Pierre Foucault, seorang bapak kedokteran gigi modern yang berniat mengangkat bidang kedokteran gigi ke sains. Salah satunya yaitu dengan memisahkannya dari dokter, tukang cukur, dan alkemis. Mary Otto, seorang penulis buku tit, The Story of Beauty, Inequality, and the Struggle for Oral Health in America, berpendapat dokter gigi benar-benar menjadi profesi pada tahun 1840 di Baltimore. Itu adalah ketika perkuliahan kedokteran gigi pertama di dunia dibuka dan itu berkat upaya dari beberapa dokter gigi yang berlatih mandiri. Mereka adalah Chapin Harris dan Horace Hayden. Keduanya kemudian mendekati petinggi institusi kedokteran di University of Maryland di Baltimore, dengan ide menambahkan instruksi gigi untuk kursus medis di sana, karena mereka benar-benar percaya bahwa kedokteran gigi statusnya pantas sebagai profesi, dan program studi, memiliki izin praktek, dan berdasarkan prinsip keilmiahan. Saat ini kedokteran gigi sudah menjadi bidang tersendiri dari kedokteran umum. Walaupun terpisah, tetapi dua bidang tersebut berhubungan dan saling mendukung dalam menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Sehingga menjaga dan merawat gigi Anda, sama dengan Anda telah mendukung menjaga kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.